satu pasal pada menyatakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam tahiyat kita diperintah supaya mengikuti Rasulullah di dalam segala apa hal dan di dalam mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu disitu rahmat dan keampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala luar biasa akan tetapi tidak bisa mengikut Rasulullah tanpa ilmunya oleh sebab itu tuntutlah ilmunya Rasulullah menuntut ilmu Rasulullah ini ada yang langsung mengambil dari Rasulullah itulah sahabat nabi dan orang-orang wali-wali sahabat nabi itu langsung mengambil dari Rasulullah wali-wali langsung mengambil dari Rasulullah dengan terbuka hijab mereka melihat senantiasa kepada Rasulullah sebagaimana alwalidah nini ikam berataan umaku itu dibukakan hijab melihat Rasulullah almarhum arwah lama kepada kita yang belum sampai makam itu, nah, mengikuti orang yang sudah dapat makam itu fabihudahu muktis apa perbuatan mereka? Kita ikuti di antaranya ialah yang disebut di dalam kitab-kitab ini. Bagaimana Rasulullah SAW itu tahiyat? Supaya kita tahu begini Rasulullah tahiyat dan kita ikuti. Jadi, kita mengikuti dengan ilmu melewat kita. Kita melewati dulu karena belum sampai makomnya mengikut nabi sumbernya seperti sahabat dan wali jauh makomnya kita itu Paham. nah ini. ini penting masalah mengikut Rasulullah ini penting Dan disunatkan bagi setiap orang yang sholat di dalam tahiyat akhir, bukan tahiyat awal. Jadi, yang dibicarakan ini tahiyat akhir Rasulullah SAW. Waktu tahiyat akhir itu, dia duduknya itu disebut bahasa Arabnya tawar artinya mengeluarkan kakinya dari jihad kanan serta meletakkan akan sebelah pipi buritnya ke tempat sembahyangnya jadi kaki kiri keluar Ya kan? nah itu keluar, keluar dari paha dan sebelah kirinya daripada pipi bube, berandak ke tempat sembahyang itu tahiyat akhirnya Rasulullah, jadi kalau kita seperti itu sangat mudahlah kita memandang beginilah baginda kuku Rasulullah apabila sudah begini baginda Rasulullah hilanglah kita yang nampak Rasulullah itulah maksudnya terbuka hijab hati memandang Rasulullah dengan perbuatan yang sesuai dengan Rasulullah yang disebut bahasa Arabnya adalah ru'yatun nabi melihat nabi di dalam tafsir memfanaakan diri kepada nabi di dalam tahfian jelas Selamat Hari Raya Idul Fitri. Bukan selamat hari Natal. Ampun, maaf lahir batin. Terima kasih atas semua bantuan, waduknya, yakin dan lain-lain. Sehingga kita bisa lagi seperti ini, dan mudah-mudahan insya Allah nah, bisa amnabi cuci darah. Dan benar. Yang sekarang masih ditergetkan seminggu sekali, dicuci darah, dibanjar manis, bukan di Surabaya lagi. Udah cukup satu bulan kurang dua hari di rumah sakit Surabaya. Udah cukup. Jadi uang suruh Alhamdulillah. Adalilnya tahiyat akhir duduk tawarruk itu apa lil ittiba karena mutaba'ah kepada sayyidina Rasulullah Z. yang disebut dalam Quran qul wa yang disebut lagi, Al-lazina yattabi'una r-rasulah dan nabiya al-ummi. Illa man kana alaihi sujudu sahwet. Keluar dari masalah tawarruh orang. Yang adalah di atas dirinya sujud sahwet. Kalau orang sujud jahwi, janganlah duduk tawarluk di waktu tayat akhir. Walam yurid tarkahu, serta dia tidak menghendaki meninggalkan akan sujud jahwi itu. Tapi kalau orang memang indah sujud jahwi, tetap tawar-tawar kalau ingin sujud sahwi jangan tawar-tawar sama ada masalah itu bermaksud hatinya memperbuat akan sujud sahwi atau tidak ada sama sekali di hatinya menurut kaul yang mu'tanam Ringkasnya, setiap orang yang ingin sujud sahwi, diniatkan atau tidaknya, janganlah duduk tawar. -rok. Satu. Dua, yang bukan tawarrok lagi. Oh. Karena mas bukanan. Ya lah. Mas bukan merah. Masbukun nyurah. Awkana masbukun nyurah. Kemudian. Kemudian. Masbukul ulah. Awkana masbukul ulah. Aw masbukun. Yang kedua. Atau orang itu masbuk. Pada rakaat yang pertama, jangan, jangan duduk tawwab. Atau masuk bukan pada rakaat ter, jangan tawa juga. Bagaimana dua orang ini duduknya? payah kalisha, Kullun menkomar. Sebab itu lalu hendaklah ia duduk ihtiros saja. Yang dua orang, -orang. duduk di itu yaitu duduk tahiyat. Ya Allah, ular minhum api saya iri, jalankan di di dalam seluruh duduk sembahyangnya. Tetap, tetap, tetap, Jangan, Jangan tawar, Sebab, ini akan menambah ulang berdiri. Menghadang atau nah, selain daripada memang Allah yang sudah disebut tadi, apa mah ada? yaitu duduk itu, ah, kira-kira duduk tawar rok, duduk tawar yang tahiyat akhir itu maju kira tadi, duduk tahiyat-tahiyat lil-iktibai nah, dalilnya yang dua ini, jangan duduk tawarroh, tetapi iftiras, dalilnya sama itu pun mengikuti junjungan kita Rasulullah SAW juga, jadi sama ada duduk tawarroh di tempat tawarroh sama ada dua itiras, Ipiras, di tempat ikhtiras. Dua-duanya ini kita dapat memandang kepada junjungan kita Rasulullah s.a.w. Di dalam pekerjaan diri kita sendiri. Itu yang disebut orang dulu. Muhammad berlaku, Allah yang melakukan. Yang dalam hadisnya. Walazi nafsu muhammadin biyadihi. Jelas, jelas. jelas. <tankan> Wal istirahshu kembali kepada masalah duduk istirahsh, yaitu tahiyat awal, menurut Rasulullah. Ayat ala ka'bi Taala bersabda, "Bihiyu alif al harba." bahwa duduk seseorang yang tahiyat awal ini atau wikiras. duduk di atas buku lali kaki kirinya Sekira-kira Berhubungan belakang Daripada kaki kirinya itu ke bumi Serta mencagatkan ia akan Kaki kanannya Dan menghantarkan akan perut-perut Jari-jarinya ke atas bumi dan kepala jarinya pas menghadap ke kibla. Itu caranya duduk tahiyyat awal atau yang disebut iffirash. Ya kan? Jadi ini kaki kiri. Ya kan? Diandap di bawah murid. Diduduki. Ini kaki kanan. Nah, batisnya, nah, diminto, nah, Cagat, tapi jari-jarinya, nah, mintok, mahadap ke kiblat, jangan mintok, kepala jari, apalagi benda mintok, apalagi benar mintok, mencantum keduanya. Lepas semenyaan dari Rasulullah, pabila lepas dari Rasulullah, itu sudah pada berjalan di jalan Rasulullah lepas daripada makfirah Allah dan rahmatnya Allah dan mahabbah-Nya Allah. Nah jadi ilmu tanpa amal percuma. Amal tanpa ilmu tidak ada gunanya. Oleh sebab itu pesan dari orang-orang seluruhnya kepada umat Islam Utlubul ilmah, bil amal. bil ilmi. Tuntutlah ilmu, jangan dirupakan wiri tangan. Kerjalah wiri, jangan bertinggal di majelis pengajian. Di majelis pengajian hafir, di majelis ibadah pun hafir dua-duanya harus ada tapi semua itu kada udar. lamun kada uzur lamun uzur lain urusan fat taqullaha mastaqtu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha wama anna minal mutakallif in ana wa ummati buraa'u minat ta'alluq la darara wala mirara wa ma ja'al 'alaykum fi al-din min khawwifillahi kumul Yusur wala yu'limul usra sam'anya dalil ba'dz wa ya'mun bayat tarisha wa ya'allah na jabana yadawul yusra ala qatiwil aysar fil dulusi dan ia menghantarkan menurut sunnah nabi akan tangannya yang kiri bertepatan di atas pahanya yang kiri jadi tangan kiri diandak di atas paha kiri ujung jari tangan kiri pas dengan Kepala lutut. Nah kayaknya. Jangan terdahulu itu, Jangan kekamari. Apalagi diandak di atas pesajadaan. Lepas dari Rasulullah udah. Gini aja lepas dari Rasulullah. Gini lepas dari Rasulullah. Gini lepas, Rasulullah. Gini lepas lagi. Yang tepat Nur Muhammad berlaku. Allah melakukan seperti ini. Jadi, memandang Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah di diri kita di sini ini bukannya lama, Pak Ini bengkak, Pak. <tuh>